Bujuni dukun, Carinin ini pengasian pengasihan, tapi kok gak ayu. Nah ini statement dari Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Ratu Bidadari, idola sejuta umat. Dan saya ditemani oleh asisten atau ajudan saya, siapa dia? Raden Banaspati. Raden Panaspati kok kurang tegas gitu suaranya. Lo lu makan kah kamu? Ini lagi serak-serak basah <laughs> Jadi gini, uh, saya mendengar statement dari Gus Miftah uh, Beliau mengatakan, istrinya Dukun kok jelek-jelek Katanya Dukun punya pengasian, punya ilmu pelet Tapi kok istrinya jelek-jelek Ini pungkas uh, penuturan uh, terucap dari Gus Miftah pada saat di podcast di room popcastnya Atta Halilintar, dimana beliau mengatakan istri dukun, bujuni dukun itu elek elek gitu loh. Jadi di sini yang kesimpulannya, yang mau saya kritisi, eh, bukannya Agus Miftah tidak memahami janji Allah gitu loh, bukannya ajal rezeki jodoh itu sudah ditentukan. Ajalnya kapan, matinya di mana matinya kapan, faktor apa itu sudah ditentukan Allah ya Jadi Allah sudah menentukan ajal rezeki jodoh, saya jelaskan dari azal Orang itu meninggalnya karena apa? Meninggal karena sakit atau meninggal mendadak, meninggal disantet orang, meninggal dibunuh orang, meninggal kecelakaan Allah sudah tentukan umurnya berapa kadang baru lahir raja sudah meninggal dan bahkan di perut kandungan ibu aja sudah meninggal gitu atau di usia muda usia tua itu sudah ditentukan Allah itu masalah-masalah azal terus masalah rezeki itu juga sudah ditentukan Allah rezekinya seperti apa sebesar apa itu sudah ditentukan baik miskin kaya dia punya jabatan dia sebagai apa itu sudah Allah tentukan di begitu begitupun dengan jodoh jodohnya siapa e, bertemunya di mana bertemunya di Makjomblangin atau bertemunya e, lewat sosmed atau bertemunya karena dijodohkan atau bertemunya karena apalah gitu itu sudah ditentukan atau dalam perjodohan itu bercerai atau dia nik nikah dua kali atau dia nikah tiga kali atau bahkan dia tidak memiliki jodoh sama sekali. Mungkin Raden Panaspati bisa menambahkan penuturan Gus Mifta kok istrinya dukun itu jelek-jelek. Apakah Gus Mifta itu tidak memahami janji Allah gitu. Yang saya pahami menurut syariat Islam jodoh ada yang menentukan. Kalau semisalnya yang Menentukan hanya pengasihan dukun semua orang ke dukun istrinya enggak ada yang jelek Karena apa? benar kata ratu tadi Jodoh, rezeki mati ada yang mengatur semuanya Iya Tetapi kalau kita hanya mementok dengan takdir Takdir itu yang enggak bisa dirubah itu hanya kematian lo Jodoh lo bisa dirubah Tergantung dari kita sendiri Memangnya bisa, jodoh bisa dirubah? Bisa. Kok bisa? Buktinya banyak banyak yang cerai di keadilan agama sana, dia hanya mem, Dia hanya cari materi maupun kekayaannya. Iya. Ya, orang bercerai itu kan banyak faktor karena faktor ma ma apa? ekonomi, mungkin suaminya nggak kerja, nganggur, terus tidak bisa mencukupi keluarganya, akhirnya uh, dia istrinya Bercerai, minta, minta diceraikan, atau juga faktor orang ketiga, entah si istrinya yang selingkuh atau suaminya yang selingkuh, atau faktor lain-lain. Itu masalah, berarti kan takdir itu ada yang dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Ada. Tapi kalau ajal rezeki jodoh ini, ini sakit loh nggak bisa dirubah loh. Bisa, gini, gini, ratu, yang nggak bisa dirubah itu hanya ajal kematian. Kalau rezeki itu sama dengan nasib, nasib itu bisa dirubah tergantung pada diri kita sendiri. Karena apa? Kok banyak pen... kok banyak yang cerai itu ya itu nasib, bukan takdir ya, itu nasib. Nasibnya pun bisa dirubah. Kalau sekarang orang mengatakan takdir itu tidak bisa dirubah, bisa. Takdir kematian aja bisa dirubah dengan silaturahmi. Kenapa kok orang banyak yang cerai, banyak yang gini? bukan berarti dia itu jelek bukan berarti dia itu dari apa dari ekonominya kecil tidak karena itu nasibnya sudah ditakdirkan melalui sudah ditakdirkan jarak-jarak tempuh kalau jarak tempuh memangnya mau motor-motor mau mau motor. jarak tempuh itu maksudnya pajak. Wes mati ini sak sak mini, ya sak mini. We, sak mini. Lah, terus kalau orang bunuh diri, kayak pelaku teroris bom bunuh diri, berarti kan dia e, mengendati kematian terlebih dahulu. Apakah ter, itu termasuk takdir? Bukan, itu sudah mendahului kematian. Dosanya lebih besar. Nah, jadi termasuk kalau kita berbicara ayat Allah sangat melaknat dan membenci orang yang membunuh dirinya. Bahkan ancamannya adalah siksa dunia dan neraka. Cuman yang kita bahas ini masalah pengasian Sesuai dengan pernyataan Statementnya Gus Smith tadi Podcastnya Atta Alilintar Kok istrinya Dukun Itu kok jelek-jelek Jadi gini pengasian itu ada Ya di dalam dunia spiritual Dunia perdukunan Paranormal dan lain-lain Pengasian Pelet itu ada Ya itu ada Ya kalau di islam itu Mungkin mahabah ya Mungkin mengamalkan jikir seperti ya rohman, ya rohim. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, biar dikasihi, biar disayang, jadi seperti itu. Hanya saja pengasian ini untuk e, memunculkan e, aura, aura daya pikat, entah dalam dunia pekerjaan, ketika seorang artis, ya, artis menggunakan pengasian. Supaya uh, orang lain, seorang netizen atau penonton melihatnya, itu daya tariknya luar biasa sekali, atau uh, membuka aura biar wibawa. Katakan untuk pejabat, biar wibawanya ada. Mungkin bisa ditambahkan, kalau menurut saya, pengasihan itu memang ada, tergantung dari niat kita sendiri. Pengasihan itu bisa melalui zikir, benar katanya Ratu tadi, melalui zikir dan doa. Kalau kita hanya memantok dengan uh, apa doa, tapi kita tidak ada usahanya, Percuma Nah iya, semuanya kan semuanya itu butuh usaha. Ilmu. Kalau kita hanya mendoa, doa, doa, doa, doa, doa, kalau kita nggak ada usahanya ya perjuma. Iktiar. ilmu itu ada prosesnya, nggak ada yang instan. Jadi nah. seolah-olah dukun itu. Mengasih pengasihan bukan seperti itu statementnya Hanya saja dukun itu perantara doa Perantara doa, doa. Tujuannya sama walaupun caranya yang berbeda-beda Ilmu Allah itu sangat luas sekali Ibarat tinta seisi dunia ini seisi lautan Buat nulis kitab itu untuk menulis ilmunya Allah itu tidak akan sampai Tidak akan cukup walaupun tinta se luas lautan seluas dunia ini untuk menulis ilmunya Allah sangat ber, apa nggak mampu gitu loh ya sepertinya kita melakukan zikir ya rohman ya rohim ya rohman ya rohim yang kita khususkan untuk pengasihan biar kita dikasih biar kita disayangi jadi memang pengasihan itu ada hanya saja caranya yang berbeda-beda ada caranya seperti ini caranya seperti itu nah, terus kalau saya melihat statementnya Gus Miftah menurut aku tidak mencerminkan seorang tokoh agama tidak mencerminkan seorang Gus karena buat aku terlalu rasis pernyataan seperti itu terlalu radikal dan gimana seorang dukun seorang ahli maksiat seorang ahli dosa mau bertobat sedangkan dakwahnya Gusmita aja terlalu uh, vulgar, terlalu radikal. Uh, cara bicaranya, tata bahasanya, seakan-akan dukun itu adalah orang yang paling hina, orang yang paling keji. Jadi dia tidak bisa merangkul, Gusmita memukul, tidak merangkul, gitu loh. Saya uh, teringat dengan kata-katanya, Gusmita. Saya lebih baik memeluk pendosa daripada orang yang sok suci. Nah itu statement yang seperti itu kok gak dipakai gitu. Loh. Berarti kan blunder kembali kepada dirinya. Nah, berarti kalau dalam Islam itu istilahnya munafik. Nah, itu. nah Allah sangat membenci orang yang sangat munafik dan hukumannya adalah ahlinar. Ahlinar adalah neraka. Dan Allah sangat membenci dan munafik ini bukan kepada orang kafir, bukan kepada orang nasrani, bukan kepada orang buddha, bukan kepada orang hindu. jadi munafik ini terhadap orang muslim, ya gelar munafik ini. lah kalau orang non muslim kan kafir, ada yang keluar dari islam murtad. jadi tatanannya seperti itu. jadi kita ini tidak membenci Gus Mita, beliau juga guru-guru kami ya, saya juga suka dengan Ceramah-ceramahnya beliau Hanya saja saya meluruskan Statmenya beliau terlalu radikal Bagaimana seorang dukun Bagaimana seorang pendosa Bagaimana seorang ahli maksiat Mau bertobat Mau terenyuh hatinya e, Mengikuti beliau Kalau cara dakwahnya beliau Terlalu kasar, terlalu radikal Jadi kalau bisa itu dirangkul Kusmuta, jangan dipukul seperti itu Orang tidak akan sungkan tidak akan terenyuh hatinya untuk berbenah diri atau hijrah jika Betul. caranya sampean seperti itu. Kalau semua dipukul rata, kapan tobatnya? Kan seperti itu. Sih. Ya, intinya menyakiti. Nah, hmm. kalau orang kalau sama-sama muslim saling menyakiti antara manusia, itu kan sudah tahu sih konsepnya seperti apa, Statementnya seperti apa. Mesti kan dosa sih. Dari perkataan kita, kalau kita menyakiti orang lain itu pun sudah dosa. Jadi sesungguhnya di surga akan banyak dipenuhi oleh pendosa-pendosa yang bertobat. Manakala neraka akan banyak dipenuhi oleh alim-alim yang munafik. Nah kalau seorang pendosa ketika dia sudah bertobat, kalau nangis-nangis beneran. Sedangkan orang munafik merasa dirinya paling suci Merasa dirinya paling bener dan ahli surga Ini ancamannya adalah neraka Di surga banyak dipenuhi oleh pendosa-pendosa yang bertobat Manakala neraka akan banyak dipenuhi oleh alim-alim yang munafik Mungkin konten saya akhiri Jangan lupa subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV Salam dari saya Ratu Bidadari Idola sejuta umat Jangan lupa like, comment, subscribe dan salam dari saya Raden Banasbati Jangan lupa like and subscribe di Ratu Bidadari TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.